Bang Arul jangan dulu Bang, yuk, jadi, yuk. eh Bang, ah, yuk. Ah, akhirnya kita pakai lagi nih making. Eh, lompat cok, kok lu terlalu ini. nah oke, okay, jadi hari ini gua ngambil motor ini si emek king emek king ganteng ini jadi motor ini udah pernah gua review buat kalian yang belum nonton videonya langsung aja nonton ini dia videonya jadi hari ini motornya kebetulan si owner nitipin motornya ke gua buat dicet jadi si owner pengen ngecet piringan depan sama blok kiri kanan ya sama kali perbelakang makanya motornya gua ambil sekarang terus sekalian gue kontenin dikit-dikit lah jadi nanti selama beberapa selama beberapa hari motor ini bakal di gua karena mau dicat dulu ownernya kebetulan lagi keluar kota dan di motor juga sebenarnya jarang dipakai sih jadi hari ini gue ambil motornya terus besok pagi baru gue bongkar sekalian kita nyoret ya kan karena ini udah jam udah jam 6 sih sebenarnya udah mau maghrib cuma rame dah anjur pitbull cu. anakan pitbull pitbull kalau bayi itu lucu aja tapi kalau udah gede eh, menakutkan kita panasin dulu motornya soalnya nggak pernah dipakai kayaknya ini motor Jadi gua ambil terus besok pagi baru gua bongkar motornya bawa ke bengkel bongkar lepas blok kiri kanan sama piringan depan terus dicet uh, gurih anjir gue pengen beli motor nih gurih anjir nih motor tuh suaranya enak ya mati kenapa kalau diturunin mati sih ramenya MX King, cuma ramenya MX King long arm. Kalau ini dia nggak konsep long arm, arm panjang maksudnya. Ini dia masih tetap, tetap pakai arm standar karena emang ya lebih ke fungsinya aja sih. Jadi si owner kan pakai ini motor buat daily, bukan daily use sih. kayak ya pemakaian jalan-jalan sore kayak gitu Cuma kan ownernya emang lebih suka ke cornering kayak gitu. Dan cornering kan lebih enak pakai arm standar ketimbang arm panjang jadinya ya mau dibilang masuknya solo style apa sih bisa dibilang teh MX King solo style gitu komorot atau apa gitu atau rotres kayak gitu setelan rotres kayak gitu tapi buat daily ya ini dia enak buat dibawa hari-hari terus dibawa cornering juga enak gitu karena kalau pakai long arm cornering gak bakal enak aja long arm tuh enaknya pakai dibuat pakai lurusan doang oke sekarang kita jalan dulu keburu maghrib gini mah. Soalnya si apa posisi si, apa gear steringnya deh. Dibikin model motor GP nanti satu sampai 5 ke, ke depan. Terus turun giginya ke bawah atas. Oke. Okay. Ada kaku nanti. Soalnya kan yang yang soalnya kan yang motor di rumah kan Kalau jam segini pasti macet, macetnya orang apa pulang kerja. Gue kepengen nge-making aja, cuma lagi ngumpulin fitur. Soalnya gue bukan orang kaya cowok yang bisa beli apa apa langsung beli aja, sama beli. Norma apa, mulus, super mulus itu harganya Nah, itu dulu nggak tahu sekarang dulu mah gue pernah beli making soalnya gitu segitu Cuma gua gue jual lagi nggak tahu kalau sekarang sekarang making lagi naik. 150 nya dia Bisa 150 Sedangkan untuk speknya di motor katanya 100 170 Cuma 100 cc Tapi gue pernah nyobain top speed nya Sampai 150 anjir Jadi bawa MXG Tapi berasa bawa CBR 2.5 gitu Top speed nya gila ya Gila <tuh> Cuma memang untuk bawahnya dia lemot Di motor Untuk bawahnya lemot Cuma atasnya galak ya terlalu barbar anjir kalau jam segini mah soalnya padat orang pulang kerja kalau tengah malam enak bisa barbar bawahnya jadi bisa nyoba-nyoba top speed kalau jam segini mah rame, rame, orang pulang kerja pokoknya ini motor mah biarpun MX King cuma 170 cc tapi berasa bolsa 11.5 anjir top speednya bisa nyentuh 150 waktu itu gue cobain dari lampu merah apa, apa? lampu merah pasopati tuh mana gitu baik ke Lampu Merah Paster 147-48 terus yang 150 sekali langsung turun padahal cuma 1070 proses aja kalau mau dibilang gue lebih suka style kayak gini style road race kayak gini ketimbang yang long arm karena gue pemakaiannya ya emang termasuk barbat jadi kalau pakai long arm kan nggak bisa bisa licah lah motor maksudnya bagian gigi satu kedua misalnya turun ke satu terus naik kedua setengah 7 malah setengah kayaknya ini uh macet anjir videonya jadi ini motor bakal ya sekitar tiga harian di gua karena mau dicet juga sama ownernya, ownernya minta tolong ke gua jadi gua yang ngurus chatnya apa semua nanti gue yang bongkar oke okay. jadi sekian untuk nyoret hari ini ini udah jam 6 tuh tuh langitnya bagus ini. lagi bagus langitnya lampunya bagus lagi pakai bilet iyalah lampu mahal mendung sih cuma emang langitnya aja yang masih terang uh enak bener nih motor mah bikin emaking emang yang bener yang di